Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Tati Soartini dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, aku akan membahas materi terkait persamaan garis lurus nih. Yuk kita simak sama-sama videonya. Sebelum kita masuk ke materi persamaan garis lurus, sebaiknya kita mengingat kembali materi koordinasi dan fungsi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 Apa hasil kalinya sama dengan min 1? Garis-garis yang tegak lurus pada sumbu X gradiennya tidak didefinisikan, sedangkan garis-garis mendatar gradiennya nol Dengan demikian, hasil kali gradien dari garis mendatar dan garis tegak tidak didefinisikan. Mari kita masuk ke contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah contohnya itu, sebidang tanah dengan harga perolehan 50 juta rupiah diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan 200 ribu rupiah per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Untuk menjawab soal tersebut, kita asumsikan variabel X sebagai kurun waktu dalam tahun dan Y sebagai nilai harga dalam rupiah. Dari soal kita ketahui bahwa Y sama dengan 50 juta rupiah Jika X sama dengan 0 maka kemiringannya adalah 200 ribu rupiah Kenapa 200 ribu rupiah? Karena tiap tahun bertambah 200 ribu rupiah Sehingga diperoleh persamaan harga sebagai berikut Y sama dengan MX ditambah C Y sama dengan 200 ribu X ditambah 50 juta